Jelang Natal dan Tahun Baru, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang TBK. Antam, atau Antam hari ini, Jumat, 23 Desember 2022, terpantau turun signifikan dibandingkan dengan harga pada hari sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual senilai Rp rupiah. Harga ini turun Rp10.000 dibandingkan dengan kemarin Kamis, 22 Desember 2022, di Rp1.014.000. Adapun emas satuan terkecil dengan ukuran 0,5 gram juga turun dibandingkan dengan harga kemarin yakni menjadi Rp552.000 atau turun Rp5.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Sementara itu, emas 24 karat ukuran 5 gram hari ini dijual dengan harga 4.795.000 rupiah dan emas batangan dengan satuan 10 gram dibanderol dengan harga 9.535.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 23 Desember 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.